oke kita mungkin akan mendapat indomie guys kita akan dapat indomie indomie ngetap berapa teman ya indomie benar-benar saya suka indomie tolong indomie tolong email ya kata indomie itu siapa ini kenapa cewek meja indomie nih bas saya biasa masak mie di pangkuan dia, enggak gitu. Serem, eh, bukan masak sih, makan taruh minumannya di belahan batu. Astagfirullah, bisa biasa dibangun, ojek. Baik, baik. Tidak baik, tidak baik, oke, kita lanjut besok.